Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera Salam hormat, Sebangsa dan Setanah Air Republik Indonesia yang kita cintai Salam Nusantara Di kesempatan hari ini mari kita panjatkan puji syukur Karena masih Menikmati seisi alam dunia ini Terima kasih yang sudah menyaksikan video sebelumnya dengan kajian Budak Angon, Ratu Adil Atau satria Peningit Tentunya di kesempatan hari ini Saya ingin Berbagi Saran ataupun pendapat Ataupun pengalaman Intinya di sini Saya mau silaturahmi buat Sedulur-sedulur atau saudara-saudara Kita semua Dengan di tahun 2020 ini Banyak peristiwa Yang membuat kita sangat mencemaskan ya. Namun tentunya di sini kita masih harus mengucapkan syukur alhamdulillah di negara kita Nusantara ini, Republik Indonesia ini masih diberi perlindungan dengan zat Mahakuasa Ilahi Robbil Alamin. Tentunya kita meminta perlindungan kepada kepada Sang Halik ataupun Sang Maha Esa ataupun Sang Widi tentunya dengan keyakinan kita masing-masing oke okay, di kesempatan hari ini saya akan melanjut dengan tema budak bangun itu sendiri ya dan kali ini orang-orang eh, memperbincangkan dengan perjanjian sabdo palo ataupun yang Noyo gengkong ya dimana perjanjian pembukaan atau babat bibit pulau Jawa dengan kisahnya Syasyubakir dengan mitos atau faktanya tumbal tanah Jawa tentunya eh, buat saudara-saudara kita itu bagian dari sejarah itu bagian dari sang pelaku para leluhur kita dan kemarin eh, terjadi lagi letusan ya di gunung Pulau Jawa juga Krakatau kita cuma harus bisa ataupun berbanyak mengucapkan syukur juga tentunya itu sudah menjadi kehendak yang maha kuasa namun di sini kita sebagai makhluk yang diberi akal tentunya kita harus berpikir dan harus bisa merasakan eh, energi alam yang sekarang mulai muncul ya dengan kekuasaannya tentunya unsur api angin, tanah, air bila mana sudah menjadi gendaknya tentu sudah menjadi bagian ceritanya Nah eh, Kejadian kemarin dengan meletusnya Gunung Merapi Kita akan membahas sedikit Dari kejadian tersebut eh, Banyak Ataupun Para ahli Ataupun para spiritual mengatakan bahwa ini sudah masuk ke hitung-hitungannya dengan lakonnya para terdahulu dengan adanya Sunda Wiwitan Sunda Kejawen dan tentunya banyak lagi e, budaya yang ada di Nusantara ini dengan kejadian meletusnya Gunung Merapi kemarin eh, tentunya perjanjian yang akan ditagih dengan perjanjian dulu pelaku terdahulu apa nenek moyang kita, namun tentunya kita harus berpikir jernih dan kembalikan lagi ini kekuasaan yang maha kuasa kita hanya bisa merasakan kita hanya bisa untuk menerima apapun itu kejadiannya namun buat para tokoh ataupun budayawan ataupun cendikiawan mari saudara-saudara kita untuk menjadi renungan bahan untuk menjadi kajian tentunya dengan kekuasaannya apapun bisa terjadi dan balik lagi pesan yang sekarang dari alam semestanya tentunya kita harus bisa membaca bahwa dengan adanya kejadian di tahun 2020 ini mari kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan tentunya terjadinya gunung meletus itu ada sebab dan akibat Mengapa alam sekarang mulai Koyah ataupun mulai Berbicara Tentu kita sebagai Penghuni Ataupun tamu Di alam semesta ini Harus saling menghargai Harus saling menjaga Harus saling bisa Merawat Ataupun Tahu siapa kita Dan tentunya cerita-cerita dari sejarah terdahulu para nenek moyang kita Dengan adanya kisah pasti ada seorang pelaku Namun balik lagi ke diri kita masing-masing Dengan pengetahuan yang kita miliki Dengan apa yang masing-masing Pola pikir masing-masing, namun kita berbagi kendaraan ataupun berbeda pendapat, satu tujuan, dan jangan saling menyalahkan. Tentunya, apapun itu, kita berkenan dengan hal yang positif, hal yang baik, bahwa apapun bisa terjadi dengan kehendaknya, dan semoga pesan para leluhur di tahun ini dikehendaki dan diridui oleh Sang Maha Kuasa ya. dan peristiwa alam meletusnya Gunung merapi ini dengan cerita yang semat Sabdo Palo no genggong tentunya itu bagian dari sejarah dan jangan lupa siapa kita sebagai manusia harus berpikir dengan akal sehat